Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Jadi hari ini kita mau uh, Ke Dasri ya Hari ini kita mau melihat Sirkuit Dasri Kita dari arah Gabiran Ini kita mau melewati Sebuah jembatan Gabiran Ini kampung apa itu namanya Kampung ya hulur. Uh, Tulisannya aneh Gas Ini jembatan gambiran yang baru Hehehe he he. Jadi kali ini kita mau melihat Balapan Jadi di dasri itu uh, Tepatnya di biasanya teman-teman itu Bilangnya letter S ya Saya nggak tahu Dari mana S nya itu Ini apa ini Masalah Iya kan Oh iya tempatnya itu sering dibuat ajang balapan. Oke, habis ini kita belok ke kiri. Eh belum. Ini ini ini kita belok ke kiri. Wah wow, jalurnya seluruh. Jadi tempatnya itu agak tersembunyi ya dari yang namanya apa itu e, kota. Tempatnya itu di tengah sawah. Jadi itu tidak mengganggu kalau saat terjadi apa namanya terjadi itu balapan. Nah itu dia tempatnya. Lihat nggak? Gak lihat kan? Aku aja juga gak lihat itu loh kita ke sana guys oh jalannya jalurnya agak ngeri ini oh, oh ini udah di bataku oh, batako beton wow oh, hancur lagi ini button, beton beton Saat wow, ini ada apa? Ini Ini ada rumah, tapi di bawah jembatan. Di atas jembatan belum rumahnya, tapi belum jadi. Oke, habis ini kita sampai. Uh. Jadi posisinya itu jauh dari desa, ya. larus nah ini dia mana-mana mau mana, mana. Oh, belum belum belum <tuh> emang ini saya nggak tahu ya pastinya itu sirkuit resmi atau bukan cuma ini sirkuit gerat Bukan sirkuit yang tikung menikung kayak di GPS, eh GPS di MotoGP Wah. ini dia lorwo rame, oh enggak ya? Oh sepil, jadi ini dia uh, Sirkuit dasri. Lagi gede banget toh? Kita coba Lihat lihat ya ya mantas, guys. Nice. jadi ini ya sirkuitnya. masalahnya nggak ada orang-orang ini. <laughs> soalnya sirkuit ini udah dipantau teman-teman. jadi untuk aparat kayak polisi itu udah mantau di sini kalau ada mau itu balapan pasti mereka yang balapan itu ketahuan. cuma pemandangannya seru diapit oleh yang namanya persawahan ya. Ini ada bangunan lagi besar ini kayaknya. Jadi di sini ada banyak toko-toko makanan ya. Ini teman-teman toko makanan. Kita bisa rehat di situ. Goldraw itu ada yang baru dibangun. Acar aja acara dibuat uh, itu ya, dibuat balapan di sini. Tanya gede banget. Wah panjang juga ya. Lu lu lu lu, Lo habis lur. Ya eh habis. Yuk, jadi cuma itu tadi ya. Ah. Mana ini? ke sana sudah jelek lagi. Ini, oh shit, kita kembali aja ya. Jadi, sirkuitnya itu dikit banget, sirkuit basri <tuh> ini buat apa? Namanya landasan pesawat terbang bisa ini. Jadi, dulu di sini ada sebuah macam itu, ya. Apa namanya tiang listriknya itu menjorok ke sini, cuman sekarang kan udah dibenerin, udah disampingin. Kalau nggak salah dulu ini deh, ini yang ini baru ini. Saya juga lupa deh, wah wow, banyak warung guys ini buat Car Free seru ini tempatnya hanya dekat dengan persawahan ini mau kemana ini oh itu bah, itu mau kemana ya oh mau desa mau ke desa ya hijau-hijau wah pohon pisang oke teman-teman ternyata sirkuit ini tuh enggak Sepanjang apa yang saya perkirakan, ternyata cuma segitu tadi ya. Wajar untuk teman-teman yang hobinya ngedrag pasti buat uh, mainnya itu di sini. Ini banyak bocil-bocil, ini emak-emak, ibu-ibu, oh ibu salah jalurmu. Stopir, ini banyak bocil-bocil, bocil-bocil. teman-teman yang mau lihat kondisi uh, realnya itu kesana hari minggu ya sore, pasti dah ramai banget. Cuma ini tadi saya nggak besi uh, kesananya tuh hari ini tadi hari apa ya? Senin ya Senin ya, Selasa hari Selasa ini jadi sepi. Kalau malam juga ada di situ keramaian jam-jam dua jam Saya sering diajak lihat tapi uh, itu ya bukan hobi saya lihat track kan. Hobi saya itu nih mati pemandangan yang hijau-hijau kayak tadi leluhur. Ini kita lewat mana ya? Lewat kiri atau kanan? Kanan aja ya. Kita kan mau ke genteng Halo, eh ini ke kiri kawan Maaf maaf Kalau ke kan, tadi kita pulang Atau ke jajak Ini juga halus banget jalurnya Oke okay, sekian dari saya Jangan lupa subscribe, komen, dan share tentunya See you again next tomorrow Ucapkan terima kasih saya untuk kalian Jika menonton sampai habis Sukses selalu untuk anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh